Video Mang Dayat kali ini bercerita tentang kisah misteri Antu Banyu di sepanjang aliran Sungai Musi. Cerita ini sudah cukup melegenda untuk masyarakat Palembang Selain itu, dalam video ini Mang Dayat berbincang dengan Bang Agus mencerita ke pengalamannya selamat dari jebaan Antu Banyu. Dan juga, tonton juga, Video tentang legenda Antu Banyu, bagian kedua yang mencerita ke asal-usul Antu Banyu. Apa baik cerita tentang Antu Banyu ini? Tonton terus video Mang Dayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu dengan Mang Dayat di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, Tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Di balik keelokan dan bangganya masyarakat Kota Palembang terhadap Sungai Musi, terdapat kisah mistis yang melegenda yang diceritakan ke masyarakat dari generasi ke generasi, yaitu legenda Antu Banyu. Boleh percaya, boleh tidak walaupun sebagian warga meyakini Antu Banyu itu ada. Dan diceritakan ke masyarakat, bentuknya itu perpaduan antara manusia dan siamang dengan rambut panjang dan berlendir. Cerita yang beredar Antu Banyu ini membuat jebaan di tanggo-tanggo rumah pesisir sungai dengan melumur kalender di tubuhnya di pijakan tanggo pinggir sungai yang kemudian dia menunggu korbannya yang terpleset dan nyampak ke sungai kemudian hantu banyu langsung menangkapnya biasanya yang jadi korban itu adalah tamu atau wong pendatang di daerah tersebut dan kalau memang sudah tidak katik lagi korban warga sekitarlah yang akan menjadi korbanyo Biasanya setiap tahun itu pasti adobae ya, korbannya. Korban yang terkena perangkap antu banyu akan menghilang dan dalam satu atau dua hari dia akan ngapung di tempat korban itu tenggelam. Dan mitosnya ditemukan dalam posisi duduk. Tangan memeluk kaki dengan kepala yang berlobang. Antu Banyu juga sering muncul saat maghrib. Untuk ngincer uang-uang yang lagi mancing. Biasanya kailnya itu akan dikerobutiwa. Dan tersangkut. Dalam kondisi ca ini... Nasehat dari wong uang lamo, Tinggal kelah... Tak usah diloroi lagi... Karena... Kalau kita nyoba nyobo, -nyobo deketi... Maka... Antu Banyu akan narik kaki kita... Sampai kita nyampak ke Banyu... Kemudian ditekemnya Berikutnya... Marilah kita dengar ke... Perbincangan kita dengan Bang Agus yang pernah punya pengalaman kenojaban antu banyu sampai masuk ke dalam sunyi. Cak mana ceritanya kita dengar ke samo sama, -sama. Dulu-dulu hari ini, Bang Dayat ketemu dengan Bang Agus. Di mana Bang Agus ini dulu pernah ada cerita kontak dengan antu banyu. Cak mana ceritanya? Kita tanya ya. Jadi, Cak mana ceritanya, Bang Agus? Waktu itu, waktu masih kecil dulu ya, hmm. waktu masih tinggal di rumah yang di daerah kedukan sano Di daerah Tenggobontung ya? Hmm. Nah, di situ kan rumahnya zaman dulu tuh banyak garam. Halaman terbuat dari kayu itu disebutnya garang ya. Hmm. Nah, kalau banyu pasang malam, kita masih kecil dulu. Nah, hmm. itu buang airnya itu tidak di tempatnya, kita selalu nyangkuk di pinggir garang halaman yang terbuat dari kayu uh -uh. Uh -uh. jadi rumah biasanya tuh, terasnya itu ada halaman luas uh -uh. tapi dari kayu uh -uh. Nah itu disebut garang uh, kita kalau banyak pasang malam kita buang air itu tidak di tempat WC kalau bahasa zaman dulu namanya bong tidak di bong bong uh, <tose> namanya uh, artinya Tom, buang air itu di pinggir garang nyangkuklah kadang-kadang kita berdua bertigo kadang-kadang kalau sudah banyu pasang malam mm -mm. nah pas kita nak cuci kita kan turun ke tanggo mm -mm. nah pas turun di tanggo banyu tuh baru pasang setengah jadi tanggo tuh belum tenggelam galo mm. nah, dia tuh kalau malam naik, naik, naik ke banyunya? iya banyu pasang malam oh, oh. Nah, di situ tanggo turun mm -hmm. nah itu licin tiba-tiba wah licin kita terpreset tapi mm. untung masih pacak becekelan, jadi nyekel anak tanggo mm. nah, nah pasma itulah kaki kita dibawa tangan kita megang anak tanggo tadi Di disitulah terasa ditarik-tarik dengan mm. rasa badan lunyu licin gitu tapi ditarik-tarik sama dia akhirnya berteriaklah lah, kan, kan ada kawan yang di pucuk tuh yang belum nak cuci mm -hmm. uh, sudah ciri khasnian di sana itu kapan kita berteriak atau pasti lah kan tolongin, no, tolongin, ini aduan Banyu narik lah, no, banyu narik Nah no. gitu kan jadi sudah halumrah ya kalau nah, masyarakat zaman dulu ya iyalah jadi umum mm -hmm. lah kalau musim pasang ibu-ibu, <coughs> mama -ibu, mak galak mesen, hati-hati bagi -hati aduan kan gitu. jadi dia datangnya kalau pasang umumnya? umumnya pasang malam mm -hmm. Jadi kayak orang tua kita tuh mesen ke hati-hati, aduh anto banyu. Nah, jadi pas itu kita terasa ditarik-tarik. Nah pasti di tarik-tarik itu kita teriak nih, aduh banyu nari, anto banyu nari kan. Nah kawan kita yang di pucuk dua tadi ngewangi narik tangan kita tadi mm -hmm. uh, setelah ditariknya itu akhirnya berhasil naik ke pucuk. Mm -hmm. Nah disitu situ disebut itu kita tuh jadi selamat lah istilahnya. Mm -hmm. uh, jadi ciri khasnya itu, itu tanggo itu jadi lucu lunyu kalau bahasa orang sana dulu kan itu yang ditarik itu bagian mana itu? kaki ba kaki terasok kaki itu Trasi di, di... yo tarik itu terasok? terasok hmm kaki itu ditagi tarik yang yang terasoknya itu nariknya itu bukan pecah tangan gitu bukan jadi pecah ada lilitan, pecah oh, lilitan. itu yang kata orang lamu itu rambutnya yang rambutnya, iya pecah ada lilitan narik gitu so, mm. karena kita tadi lebih kuat tarian dia itu melarot Hmm, karena kita diwangin hmm. tadi sambil dengan rasa takut tadi pegangan kita tambah kuat kan. Hmm. Nah, jadi, tapi wujudnya tidak tahu tidak terjenguk. Nah, wujudnya itu tidak terjenguk, cuman gelap aja di sekitar situ. Hmm. Hmm. kalau daerah-daerah waktu terpleset itu memang gelap, bisa di tidak katet lampu atau apa? ada cahaya, cuman mungkin karena kita itu rasa takut, jadi sekitar kita itu terlihat gelap, gelap. Hmm. tapi lampu ada. <tuh> Ah, kan. Kalau kata-kata Wong Lamo, mm -hmm. bentuknya itu cak mano? Jadi, Kalau cerita Wong tua-tua dulu, Antu banyu itu bentuknya, wongnya berambut panjang, mm -hmm. hitam. Mm -hmm. Tapi wujudnya itu, kalau umumnya kalau sudah berambut panjang, berarti betina ada? karena Wong tua dulu selalu mengingatkan bahwa Antu banyu itu rambutnya mm. panjang. Mm -hmm. tapi kita belum terjenguk secara utuh tapi sekarang tadi di sekitar badan aku tuh gelap lah mm -hmm. itu rambutnya ah, mungkin iya rambutnya kali karena itu gelap kan di sekitar mm -hmm. badan aku tuh ya tidak katit itu ingat lampu tangan kaki tidak katit jok eh, itu kaki yang di di tagi di kayak ada terasa di belit belit mm -hmm. nake mm -hmm. oh. jadi Uh, inilah pengalaman dari Bang Agus Yang pernah ada kontak Dengan Nantu Banyu Oke, okay, sekian dulu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di balik ado apa tidaknya cerita Nantu Banyu ini Mang Dayat berpesan Jangan membuat cerita ini menjadi hal yang sirik Segalanya kita balik ke kepada Allah Bahwa makhluk-makhluk itu adalah jin yang menyerupai. Dan jangan lupa dengan mengetahui legenda Atu Banyu ini Harus tetap menjaga keimanan kita sama Allah Demikianlah video Mangdayat tentang antubanyu di bagian satu ini kalau ada salah-salah kata baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat minta maaf. Kepada Allah Mang Dayat minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.